Assalamualaikum, halo pemirsa YouTube, salam jumpa kembali di channel tim anggur pesawaran. Oke pemirsa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pemirsa bagi rekan-rekan yang sudah mensupport channel ini pemirsa dengan mengklik tombol subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pemirsa, pada kesempatan kali ini sahabat pemirsa kita akan membahas suatu produk ya Pemirsa yakni untuk pertumbuhan tunas ya Pemirsa supaya tunas tumbuh merata Pemirsa jadi produk ini adalah breaker bat Pemirsa jadi breaker bat ini dia sangat kecil Pemirsa saya membelinya sangat kecil sekali buat breaker ya pemirsa. Di sini ada tulisan pasta tunas 1 gram ya pemirsa. Jadi ini satu gram pemirsa. Saya membeli ini lebih mahal dari harga dari harga dormac ya pemirsa. Ini bisa diaplikasikan pada tunas pada tunas yang masih hijau bisa diaplikasikan. Karena tidak ada dosis di produk ini pemirsa Bisa langsung kita oleskan Ini sangat irit pemirsa Butt breaker ini sangat irit ya pemirsa Karena cukup kita menggunakan ketimpan ini pemirsa Kita bisa mengoleskan satu sampai dua mata tunas pemirsa Cukup kita celupkan Lalu kita oleskan di mata tunas pemirsa <tuh> beda halnya dengan aplikasi Dormex Pemirsa membutuhkan dosis dan takaran air Pemirsa sedangkan ini langsung bisa dipakai Pemirsa sangat cocok untuk para pemula Pemirsa jadi tidak menimbulkan e, mata tunas mutung ya Pemirsa menggunakan ini memang e, prosesnya lebih lebih lama dari Dormex Pemirsa tidak cepat Dormex namun ini pasti pemirsa slow tapi pasti nah jadi kalau dormec kalau kita tidak pas dalam dosis itu bisa mengakibatkan uh, boot dari anggur itu mutung pemirsa tidak jadi tumbuh bahkan gosong jadi kalau menggunakan uh, boot breaker ini bisa aman pemirsa nah jadi sangat irit dan juga tidak mudah hilang pemirsa, karena dia berupa pasta ya pemirsa, berupa pasta. Setelah kita oleskan, itu nanti akan menjadi kayak seperti minyak pemirsa. Dia uh, walaupun terkena sinar matahari, dia tidak cepat hilang pemirsa. Itu kelebihan dari wood breaker ini pemirsa. Uh, memang di, di kemasan ini uh, ini sangat mungil sekali, tidak ada keterangan. Apapun di sini, pemirsa, tidak ada tulisan apapun, melainkan boot breaker dan pasta tunas 1 gram. Cuman itu aja, pemirsa. Jadi, saya membeli boot breaker ini. Ini saya beli di toko online. Di situ ada keterangan deskripsinya, ada uh, kandungan apa saja yang ada di dalam boot breaker ini, ada di uh, deskripsi dari toko online tersebut, pemirsa. Jadi, saya tidak. Saya lupa isinya apa karena saya langsung comot aja dari e, toko online langsung klik beli. Saya beli ini pemirsa untuk e, menumbuhkan meratakan tunas anggur supaya tumbuh rata ya pemirsa, supaya seragam. Saya menggunakan bud breaker. Dan saya juga terkadang menggunakan dormec pemirsa. Kita akan mengaplikasikan bud breaker ini di mata tunas anggur pemirsa supaya tumbuh merata karena kemarin saya memangkas beberapa anggur saya dan hari sore hari ini saya akan memberi bud breaker nah, jadi saya menggunakan bud breaker ini untuk supaya mata tunas tumbuh seragam pemirsa oke kita ke TKP oke pemirsa ini adalah Pohon anggur yang saya pangkas kemarin ya pemirsa, pada sore hari ini saya akan memberi wood breaker supaya tunas tumbuh serentak pemirsa. Wood breaker, pasta berwarna putih ya pemirsa, bisa langsung dicelupkan. Ke dalam, dan juga bisa di sini, ya, pemirsa. Ini tidak perlu banyak-banyak, ya, pemirsa. Ini sangat irit, pemirsa. Sangat irit, ini tidak tidak terlalu banyak. Jadi, kita memilih mata tunas mana yang akan kita tumbuhkan, bootnya, pemirsa. Kita oleskan di sini, pemirsa, karena kita berharap tunas tumbuh di sini, pemirsa. Setelah tumbuh, pemirsa. akan saya upgrade lagi jangan lupa pemirsa like, subscribe dan bagikan agar tidak ketinggalan upgrade dari channel tim anggur Kesawaran, pemirsa semoga video ini memberi inspirasi menambah wawasan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh